Lingkaran cahaya emas yang cemerlang terus berputar. Benda-benda yang terbungkus sinar cahaya dengan cepat menembak satu demi satu seolah-olah itu adalah barang gratis. Memicu banyak pertempuran yang kejam dan berdarah. Tatapan lindung perlahan mulai menarik diri dari lingkaran cahaya kemasan. Ada beberapa minat dalam di matanya. Dia telah mendeteksi riak yang relatif kuat ketika energi mentalnya menginvasi lingkaran cahaya emas sebelumnya. Apakah ketiga orang itu juga menemukannya? Mereka memang layak menjadi ahli panggung samsara. Petik dua, namun sementara Lindong menarik matanya, dia merasakan tubuh trio panglima iblis Naga Langit tiba-tiba membeku ketika kegembiraan naik di wajah mereka. Jelas, mereka juga telah menggunakan metode mereka sendiri untuk menemukan objek ilahi tertentu dengan riak paling kuat dalam lingkaran cahaya kemasan. Kakak laki-laki, bagaimana api kecil di sampingnya bertanya. Divine Item Mountain Range saat ini sedang hiruk pikuk. Lingkaran cahaya kemasan itu terus-menerus memuntahkan harta. Menyebabkan mata banyak orang dipenuhi dengan keinginan. Mari kita tunggu dan lihat. Lindong menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Itu jelas tidak pantas untuk bergerak pada saat seperti itu. Trio Heaven Dragon Demon Commander saling pandang satu sama lain setelah suara Lindong terdengar. Segera setelah itu, Komandan Iblis Condor Hantu tertawa keras. Karena kalian semua tidak akan bergerak, izinkan aku untuk menjadi yang pertama melakukannya. Desir, pita cahaya kemasan sudah dengan cepat meluncur keluar dari tangannya, langsung menuju ke lingkaran cahaya kemasan. Pandangan banyak ahli dalam Divine Item Mountain buru-buru berkumpul setelah melihat Bos Condor Demon Commander mengambil tindakan. Mereka jelas mengerti bahwa ketiga komandan iblis ini tidak akan bertindak kecuali mereka melihat target yang layak. Karena Ghost Condor Demon Commander telah memilih untuk bertindak, pasti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Mereka penasaran untuk mencari tahu level apa objek ilahi ini harus untuk menarik perhatian salah satu dari tiga komandan iblis besar. The Ghost Condor Demon Commander mengungkapkan kekuatan menakjubkan dari seorang ahli panggung samsara saat dia bertindak. Pita cahaya kemasan itu mirip dengan batang emas yang sangat solid saat ditembakkan ke lingkaran cahaya kemasan. Setelah itu, semua orang menyaksikan ketika pita cahaya kemasan bola bali dalam lingkaran cahaya yang berputar cepat. Itu jelas mencari targetnya. The Ghost Condor Demon Commander telah memilih targetnya. Karenanya, pencarian ini hanya berlangsung sesaat sebelum cahaya kemasan menerkam seperti ular beludak. Selanjutnya, ia berputar di sekitar cahaya hitam yang berputar cepat. Tertangkap, Joy langsung muncul di wajah Ghost Condor Demon Commander. Namun, Ekspresinya cepat berubah. Semua orang merasakan perlawanan yang luar biasa liar dan keras menyapu keluar dari lingkaran cahaya emas, menyebabkannya bergetar kuat. Perlawanan dari tangkapan besar ini tampaknya relatif kuat. Ekspresi mata gos condor Demon Commander berubah ketika dia merasakan perlawanan yang kuat ini. Sebuah tangisan tajam keluar saat Yuan Power yang kuat dan kuat keluar dari tangannya dalam upaya untuk secara paksa menarik keluar objek ilahi yang direbut. Bas-bas, pita cahaya keemasan menjadi sangat mengejek. Mereka yang hadir bisa merasakan wajah menakutkan yang terkandung di bawah kekencangan ini. Kecepatan rotasi lingkaran cahaya emas mulai meningkat pada saat ini ketika kekuatan tarikan yang menakutkan meletus darinya. Itu menarik kekuatan Yuan dari Ghost Condor man Commander sampai menunjukkan tanda-tanda menjadi agak tidak teratur. Dia tidak akan bisa meraih benda itu. Mata lindung mengeras. Kejutan muncul di dalamnya ketika dia menatap sekelompok cahaya hitam di dalam lingkaran cahaya kemasan. Tampaknya objek ilahi ini cukup kuat. Kalau tidak, itu tidak akan bisa memaksa ahli panggung samsara ke tempat yang ketat bahkan dengan campur tangan istana ilahi misterius. Pertarungan ini berlanjut selama beberapa menit. Namun, pita cahaya kemasan itu mulai menunjukkan tanda-tanda memudar karena kekuatan penarik. Itu jelas tidak mampu menahan kekuatan yang kuat. Sial, ekspresi komandan iblis condor hantu segera berubah setelah melihat ini. Dia mengepalkan giginya dan tangannya tersentak dalam cara yang menentukan. Pita cahaya kemasan menyerah pada gugusan cahaya hitam yang merepotkan. Dengan tarikan, pita cahaya terbang mundur. Mengeluarkan gugus lampu merah dengan itu. The Ghost Condor Demon Commander meraih klaster lampu merah. Cahaya yang mengelilinginya menghilang saat berubah menjadi penggaris merah. Gelombang panas terik berdesir darinya. Jelas itu adalah objek ilahi yang agak kuat. Namun, ekspresi dari Ghost Condor Demon Commander cukup jelek ketika dia melihatnya. Dia bisa merasakan bahwa objek ilahi di tangannya tidak termasuk dalam ranking objek ilahi kuno. Haha, Ghost Condor, sepertinya kamu telah gagal. Komandan Iblis Naga Langit dan Panglima Iblis keramas Emas meledak dengan tawa setelah melihat ini. Tawa mereka mengandung nada senang. Ghost Condor memasang ekspresi gelap ketika dia tertawa dingin. Kenapa kamu tidak mencobanya? Hal ini bahkan lebih sulit untuk ditundukkan daripada Nine Sky Heavy Mountain. Itu kemungkinan memiliki peringkat yang cukup tinggi pada peringkat objek ilahi. Wajah duo Heaven Dragon Demon Commander berkedut sedikit ketika keserakahan yang intens melonjak dari dalam mata mereka. The Nine Sky Heavy Mountain berada di peringkat 32 di Divine Object Ranking. Seberapa kuat hal ini untuk memiliki peringkat yang lebih tinggi? Biarkan aku mencoba. Komandan Iblis Kera Emas menyeringai. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu ketika tangannya bergetar dan pita cahaya emas melesat ke lingkaran cahaya emas. Ekspresi lindung tenang saat dia menonton adegan ini. Segera setelah itu, dia menyilangkan jari-jarinya yang panjang. Hasilnya akan sangat cepat keluar. Perkiraannya tidak salah, hanya dalam lima menit. Ekspresi komandan iblis keramas menjadi semakin suram. Dia bertahan selama lima menit saat dia merasakan perlawanan tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan adalah menyerah dengan enggan seperti yang dimiliki Ghost Condor dan mengambil objek ilahi lainnya. Namun, jelas bahwa dia tidak puas dengan objek ilahi yang dia dapatkan. Pada saat ini, banyak tatapan yang secara diam-diam terkejut melihat dari pegunungan item ilahi. Jelas, kegagalan Komandan Iblis Condor Hantu dan Komandan Iblis keramas telah terlihat oleh mereka. Pada tingkat apa objek ilahi ini pada saat itu tidak dapat ditundukkan oleh dua ahli tahap samsara ini. The Heaven Dragon Demon Commander tidak mengejek mereka setelah melihat bahwa bahkan Komandan Iblis Keramas telah gagal. Matanya menjadi sedikit lebih serius. Dia sangat menyadari kekuatan keduanya. Jika mereka tidak berdaya melawan hal itu, kemungkinan dia tidak akan melakukan hal yang lebih baik terhadapnya. Objek ilahi itu kemungkinan bisa memasuki posisi 25 teratas di ranking objek ilahi The Heaven Dragon Demon Commander mengepalkan giginya Dia mengambil langkah ke depan saat tablet divine kuno di tangannya berubah menjadi pita emas pada cahaya yang dengan ganas menembak ke lingkaran cahaya emas Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya Beberapa orang bahkan secara bertahap melepaskan diri dari perkelahian lainnya Lindung menyipitkan matanya saat dia mengamati. Sebuah ejekan yang tidak terdeteksi diangkat dari sudut mulutnya beberapa saat kemudian. Panglima Iblis Naga Langit ini mungkin harus kembali dengan tangan kosong kali ini. Seiring berjalannya waktu, semua orang melihat ekspresi Panglima Iblis Naga Langit secara bertahap menjadi jelek. Pita cahaya kemasan juga berangsur-angsur pudar di bawah tarikan dua kekuatan liar dan ganas. Namun, Komandan Iblis Naga Langit ini cukup keras kepala. Dia tidak mau berhenti bahkan pada saat ini. Oleh karena itu, ledakan terdengar ketika pita cahaya keemasan terkoyak. Kali ini, dia benar-benar kembali dengan tangan kosong. Dia bahkan belum mendapatkan objek ilahi penghiburan. Bajingan, ketika Ben Cahaya pecah, ekspresi Panglima Naga Iblis berubah warna hijau marah saat dia tanpa sadar mengutuk. Semua orang di sekitar tanpa sadar menggelengkan kepala dengan kasihan setelah melihat bahwa bahkan tiga komandan iblis besar telah gagal. Segera setelah itu, rasa ingin tahu muncul dalam hati mereka. Mereka semua benar-benar ingin tahu benda apa yang bisa membuat ketiga ahli panggung samsara ini begitu tak berdaya. Little Flame tidak perlu cemas terlepas dari apa yang terjadi kemudian. Aku punya solusi sendiri. Lindung tersenyum kecil setelah itu. Dia melihat Little Flame di sampingnya dan berkata dengan lembut. Apakah kakak laki-laki juga bermaksud untuk menargetkan barang itu? Api kecil terkejut, centong dan yang lainnya di samping juga tertegun saat mereka melihat Lindong. Setelah semua, bahkan tiga komandan iblis besar telah gagal sebelumnya. Lindong tersenyum dan mengangguk tetapi tidak menguraikan. Yang dia lakukan hanyalah menatap lingkaran cahaya kemasan dengan mata hitamnya. Flame kecil mengangguk setelah melihat ini. Dia selalu memiliki kepercayaan besar pada Lindong. Lagi pula, dia bisa berhasil di mana orang lain tidak bisa. Lindong melangkah maju setelah berbicara. Selanjutnya, ia muncul di langit di bawah perhatian semua orang di pegunungan. Penampilannya langsung menarik perhatian banyak pasangan mata. Mereka jelas memiliki kesan yang cukup mendalam tentang orang ini yang berani menantang komandan iblis naga langit sebelumnya. Selain itu, dari penampilannya, sepertinya dia akan bergerak. The Heaven Dragon Demon Commander melirik Lindung saat sudut mulutnya melengkung ke bawah. Ada ekspresi hiburan di mata Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu. Apakah orang ini benar-benar berniat mencobanya? Lindung mengabaikan berbagai tatapan padanya saat dia menatap lingkaran cahaya keemasan. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah tablet kuno melintas dan muncul. Segera, sebuah band cahaya emas meraihnya. Swash, tangan Lindung tersentak saat pita cahaya keemasan melesat ke depan. Selanjutnya, memasuki lingkaran emas cahaya. Segera setelah itu, Ben cahaya melintas dan itu benar-benar bergegas menuju klaster cahaya hitam yang paling tangguh. Kegemparan, keributan menyebar di tempat itu. Lindung memang mengincar item itu. Namun, dari mana kepercayaan dirinya berasal? Bahkan ketiga ahli panggung samsara tidak dapat berhasil. Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu mengerutkan kening. Ketakutan mereka terhadap Lindong berasal dari boneka misterius di sisi yang terakhir. Namun, Lindong saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri dalam upaya untuk menaklukkan objek ilahi yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tidak diragukan lagi muncul seolah-olah dia mengundang penghinaan. Kamu benar-benar gegabu. Ekspresi panglima iblis naga langit gelap saat tawa dingin keluar dari giginya. Apakah dia tidak takut mati karena makan terlalu banyak? Lindung tidak punya waktu untuk peduli tentang mereka. Mata hitamnya menatap tajam ke lingkaran cahaya emas yang berputar. Tampaknya ada cahaya putih hangat dan aneh perlahan naik dari kedalaman matanya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1086, di dalam istana ilahi yang misterius. Bas-bas, pita cahaya kemasan melesat langsung ke lingkaran cahaya kemasan dan ujung pita cahaya dengan kuat meraih sekelompok cahaya hitam itu. Klaster lampu hitam dengan panik menolak seperti biasanya. Perlawanan menakutkan ini bahkan menyebabkan tanda-tanda samar distorsi muncul di ruang sekitar pita cahaya. Berderak, pita cahaya diregangkan kencang. Siapapun bisa merasakan kekuatan merobek liar dan keras yang bertindak atasnya. Tangan Lindong dengan erat meraih pita cahaya. Ekspresinya sedikit suram, hanya setelah secara pribadi merasakannya ia memahami intensitas resistensi gugus cahaya hitam. Tidak heran bahkan trio Heaven Dragon Demon Commander telah gagal sebelumnya. Banyak pasang mata terpaku pada Lindong. Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan Lindong untuk berhasil di mana tiga komandan iblis besar telah gagal. Retak, tubuh Lindong tiba-tiba bergetar di bawah banyak mata yang mengawasi dan dia bahkan dipaksa untuk mengambil langkah ke depan. Jelas, dia agak tidak bisa menahan kekuatan yang menakutkan. The Heaven Dragon Demon Commander tersenyum dingin ketika dia menyaksikan adegan ini. Perlawanan ini hanya akan menjadi semakin kuat. Jika Lindong terus bertahan dengan cara ini, kemungkinan dia akan langsung diseret ke dalam lingkaran cahaya emas dan dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan yang sangat liar dan keras di dalamnya. Lindung menatap lingkaran cahaya emas sementara cahaya putih hangat jauh di dalam matanya tumbuh semakin padat. Detik berikutnya, kakinya mendorong tanah dan tubuhnya terbang ke depan. Memungkinkan kekuatan hisap liar dan keras untuk menyeretnya ke dalam lingkaran cahaya kemasan. Ah, adegan ini segera menyebabkan kegemparan meletus di divine object mountain Range. Banyak orang memasang ekspresi kasihan. Mereka jelas mengerti apa nasib seseorang jika tersedot ke lingkaran cahaya kemasan. Ketika perbendaharaan dibuka di masa lalu, ada juga beberapa orang sial yang telah tersedot ke dalamnya. Tubuh mereka telah meledak menjadi busa berdarah saat mereka bersentuhan dengan lingkaran cahaya emas. Lord Lindong, kelompok centong menjadi pucat karena ketakutan. Ekspresi Little Flame sedikit berubah setelah melihat ini. Namun, dia dengan tenang melambaikan tangannya. Menghentikan kelompok centong. Dia jelas ingat apa yang dikatakan Lindong sebelumnya. Tubuh Lindong tampaknya bergegas maju dengan cara yang tidak terkendali. Pada akhirnya, dia menabrak lingkaran cahaya keemasan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Anehnya, bukan hanya tubuh Lindong tidak meledak setelah kontak dengan lingkaran cahaya emas. Itu malah dibebankan ke dalam lingkaran dengan cara yang aneh. Area di luar lingkaran cahaya emas berubah sepenuhnya sunyi. Semua orang diam-diam menyaksikan adegan misterius ini dengan agak bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar masuk. Petik 2. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Sebelum seseorang akhirnya berteriak dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang masuk ke dalam lingkaran sejak treasury item divine memilikinya. Muncul. Wajah tersenyum The Heaven Dragon Demon Commander awalnya kaku pada saat ini, sementara matanya berkedip cepat. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dan menuju ke lingkaran cahaya kemasan. Bang, namun, kekuatan liar dan kekerasan tiba-tiba meletus ketika tubuhnya bersentuhan dengan lingkaran cahaya emas. Selanjutnya, itu mengirim Komandan Iblis Naga Langit terbang. The Heaven Dragon Demon Commander mendarat di tanah dengan cara yang agak menyedihkan. Ekspresinya sangat gelap. Di sampingnya, Komandan Iblis Condor Hantu dan Komandan Iblis Kera Emas mengerutkan kening. Mata mereka juga berkedip ketika mereka melihat lingkaran cahaya emas yang berputar dengan cepat. Semua orang menatap Komandan Iblis Naga Langit, yang telah dipaksa kembali oleh lingkaran, sambil diguncang ke dalam. Bahkan ahli panggung samsara tidak bisa memasuki lingkaran cahaya kemasan ini. Bagaimana Lindong berhasil melakukannya? Siapa sebenarnya orang itu? Lindong saat ini jelas tidak punya waktu untuk peduli tentang orang-orang yang terguncang di luar. Saat tubuhnya bersentuhan dengan lingkaran cahaya kemasan, ia merasakan cahaya putih yang hampir mustahil untuk dideteksi dengan mata langsung muncul di sekitar tubuhnya. Selanjutnya, Kekuatan liar dan keras yang bisa merobek tubuhnya berkeping-keping tersebar dengan tenang. Sebuah istana yang bercahaya muncul di depan lindung ketika matanya menyipit melebar sekali lagi. Istana itu tampak merentang tanpa henti sementara sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di dalamnya. Masing-masing lampu ini menyelimuti harta karun dalam berbagai bentuk. Ini adalah bagian dalam istana ilahi yang misterius. Suara yang terdengar setelah itu. Sosok cahaya melayang keluar dari tubuh Lindung dan melayang di depannya. Lindong tidak bisa membantu tetapi mengamati daerah di sekitarnya dengan rasa ingin tahu yang besar setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan sinar cahaya melambat di depannya. Pedang panjang bergoyang lembut di dalam cahaya. Itu mengeluarkan riak yang luar biasa tajam sementara simbol berbentuk helix menutupinya. Secara keseluruhan, itu terlihat agak unik. Pedang panjang ini jelas merupakan objek ilahi yang kuat, tidak diragukan lagi itu jauh lebih kuat daripada yang telah terbang sebelumnya. Ada begitu banyak objek ilahi, lindung memandang bintang jatuh seperti sinar cahaya saat syok melintas di matanya. Salah satu dari benda-benda suci ini akan memicu pembantaian berdarah di antara mereka yang berada di pegunungan item Tuhan. Tidak akan semua orang menjadi gila jika semuanya di sini diambil. KUMHUNG Objek ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung sementara Lindung merasa terkejut. Segera setelah itu, Lindung tertegun melihat benda-benda ilahi tiba-tiba berbalik. Mereka seperti panas saat mereka menembak ke arahnya dari segala arah. Kepadatan serangan itu menyebabkan kulit kepalanya terasa agak mati rasa. Swoosh. Namun, sinar cahaya putih keluar dari tubuh Lindung tepat saat benda-benda suci itu akan tiba. Yan melambaikan tangannya dan riak dipancarkan. Benda-benda suci tiba-tiba berhenti dan bergetar dengan suara mendengung sementara manusia seperti rasa hormat dan takut ditransmisikan. Yan dengan santai menghentikan benda-benda suci. Setelah itu, dia melemparkan lindung senyum tipis. Tenang, orang-orang itu tidak akan bisa masuk. Istana ilahi yang misterius berada di peringkat ke-10 pada peringkat objek dewa kuno. Itu juga memiliki prestasi pertempuran yang bangga dalam membunuh Raja Mo selama Perang Dunia Besar saat itu. Pakar panggung samsara itu tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Petik 2. Lin mengangguk. Matanya mengandung rasa takut saat dia melirik benda-benda ilahi yang tampaknya menutupi langit. Ini benar-benar akan mengerikan jika begitu banyak serangan mengerikan menghujani dia. Apa klaster hitam cahaya sebelumnya? Mata Lindong menyapu dan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga relatif tertarik pada objek ilahi yang gagal diperoleh trio panglima naga iblis. Ini adalah objek ilahi kuno yang terkenal di ranking objek ilahi kuno. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Beberapa orang bahkan secara bertahap melepaskan diri dari perkelahian lainnya. Lindong menyipitkan matanya saat dia mengamati.